Balap, P balap, <laughs> oke balik lagi bersama untuk Arul Motor Vlog. Jadi hari ini kita NR ke Lembang. Aduh ini helm gimana sih? Ini? Tapi nggak pakai kayak biru, karena kayak elek biru udah dibawa sama orang. Adalah mau di rahasia nanti aja dikasih tahu motornya diapain. Jadi kita pakai DRZ. 400 ini punya punyanya Dirtieros kebetulan ini juga barengan sama anak-anak Dirtieros motornya 250 semua ya, sekarang kita make DRZ DRZ 400 nanti besok pagi-pagi kita review Ganteng motornya tuh, rapih. Makanya dibawa sama sekarang karena besok juga sekalian mau direview pagi-pagi. Isi bensin dulu, bang. RZ 400. Ini motor langka ini. Motor udah langka. Tampilannya kayak gimana nanti gitu. Nanti lihat aja kalau dari pom bensin. Karena masih nggak dulu isi bensin. Di 250 ada dua WR1, Aerox 1, ER6 1, Kawasaki ER, eh, apa? Kawasaki ER ngomongnya susah amat anjir. ER6 Sama ini Ninja SS Pokoknya kayak biru ada dibikin project Tadi baru saya dibawa motornya Nanti lihat aja hasilnya Diapain motornya Ya pokoknya mah ditunggu aja Oke sekarang kita lanjut Isi bensin dulu Jadi ini dia motornya Anjay Cakep kan DRZ400 Ayo juga naksir coba motor ini Motor langka ini mah. Susah udah susah Ini motor juga baru jadi Kita bensin dulu Terus kita ke lembang Bang Bang Pertamax biasa Takutnya nanti salah ngisi lagi <laughs> Lanjut lagi Ini lampunya nggak bisa mati Lampunya nggak bisa mati Hai, jenggat-jenggat <laughs> hai, ya, ya 400cc kebiasaan 400 cc kebiasaan bawa hai, hai, jenggat hai, ini jenggat hai, hai, hai, hai, hai, hai, motor idaman ini hai, motor impian DRZ 400 Pakai jalan-jalan jauh enak nih. Motor posisi ridingnya nyaman, cok. Gak bikin capek posisi ridingnya. Kalau pakai jalan jauh, udah mah riding posisinya nyaman, terus apa mesinnya gahar, kurang apa lagi coba? Cuk. ini kamera tadi dari ter tadi terlalu ke bawah. Bagaimana lampu merah setiap budi dulu? Kalau ngonten, sering banget. biasa, aing ketinggalan rombongan. Anjir motor torsi disuruh ngejar motor top speed cow, aja ngeset juga ninja, etama lain patak ninja etama, zx lagi setelah sekian lama setelah sekian lama tidak pernah melembang sekarang melembang lagi saudara-saudara nggak pakai Google, jadi mata tuh kena angin susah ngeliat. Kalau pakai Google, lupa pakai ini apa? Lupa bawa kaca beningnya. Kalau pakai yang ini ribet gelap. Karena kalau nggak pakai Google tuh mata kena angin. 400cc boy. Tapi aing ngebut-ngebut dari tadi, bensinnya boros ya. Aing ngisi full tank sih. Nanti ntar ngebut-ngebut, bensinnya boros lah ya. Nanya pakai Google apa? hai, pakai Google tuh kayak gini. Awalnya bawa 150 sekarang bawa 400 jadinya enak parah cuk Udah lah usah terlalu banyak ngomong Biar fokus bawa motornya ya kan hmm. Tankinya lupa dikancing, cowok makanya lepas pas ngebut, pas ngebut kok kayak ada yang jatuh. Ternyata tutup tankinya lupa dilepas, Eva lupa dikunci. area 72. area tujuh area tujuh marah. terus. copot, pas ngebut di UPI copot, udah udah dikunci. Siader di, kunci. Jadir di dalam. udah, udah, Duluan. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, frame Jatuh anjing ininya, ini boros enggak? Enggak, ternyata tadi gopronya pro-nya saudara-saudara, jadinya dia berhenti ngeri Nah. Kaget tuh yang sama boneka Pokemon ini, pas ngadep kesamping kan. Adair yang Ya paling ketutupan Eta suara kenal put. Udah lama ya ga lihat Adair di vlognya pagi. Kita istirahat dulu guys ini tadi nggak bisa dikunci lupa GoPro nya tadi crash anjir Padahal ada momen bagus tadi pada kejar-kejaran Tapi ya gitu weh pronya ke crash. kres, nggak tahu mungkin softwarenya karena kemarin update software masih versi beta, jadi mungkin softwarenya yang crash dia tiba-tiba berhenti nge-record ani ngenah pakai motor ya mah? Annyi, tadi kejar-kejaran cuma apa sama 250, 150, yang lain gasnya pada mentok, ini doang masih setengah gasnya anjir. nanti besok pagi baru kita review. Taruh sini aja, loh. Ayo, Brody, kita balik. Brody, semuanya sudah pada mengantuk. Oh, iya, eh. ya. keluarnya Maha Brody. Sekarang sudah jam setengah satu, Brody. Sudah lumayan malam, Brody. Oh. Ini yang paling gahar suaranya. Roti tasnya udah ditutup, kan? Udah, orang pada misa brody. pisan di motor Anjir apalagi buat touring bah. uh, ini touring jarak jauh nih nggak kerasa ini mah nyaman pisan di motor ridingnya posisi ridingnya joknya juga empuk ini baru jadi sih motor habis di restorasi kayaknya lengkap lagi spion anjay kiri-kanan cuma ini yang masih belum berfungsi kayaknya belum di ini setting ini baru sampai Pasar Lembang Udah deket sih Pasar nah, Lembang mah deket dari bawah Rame cok <laughs> Melengking parah ini ZX25 deh. Biar lari pelan juga Suaranya melengking Makanya bos, enak pisah njenjir Kebiasaan bos 150, bawah 400 kayak rasa enak parah ya. udah nyampe Ledeng udah deket karena ini udah mau balik langsung ke kosan udah ngantuk juga cok nanti Sanmori kita ngonten lagi nggak tahu ke 72 atau ke Lembang ke ya, 72 dua di Lembang juga sih ya maksudnya kayak tadi ke Cikole atau kemana gitu nanti lihat aja San Mori nanti ya pasti Sanmori Mori pakai motor ini karena kayak lebih belum jadi jadinya nanti hari Senin jadi kita pakai motor ini dulu Sampai si KLX biru jadi Oke, okay, ditunggu konten-konten selanjutnya See you next video